Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah baik semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pembelajaran Al-Qur'an kali ini kita akan mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca doa bersama-sama. Ah, bata. Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin ya rabbal alamin Semoga dengan awalan baca doa kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang akan kita lakukan. Anak-anak kali ini pembelajaran Al-Qur'an masih tetap di bacaan ikhfa nun. Namun kita melanjutkan di halaman 8 di baris 13, 14, 15, dan 16. Sebelum Ustazah bacakan, anak-anak harus menyiapkan buku seri taswitnya. Sudah disiapkan anak-anak? Kalau sudah siap, Ustazah akan bacakan. Siap ya. A'udzubillahiminashayqanirrohim <tune> <tune> Bismillahirrahmanirrahim. Baris tiga belas mau jidafirahli. Sampingnya apa mau waadna Baris empat belas wa iwajadna sampingnya illam ma auwajadna mata'ana ayat 15 au walidihi syai'a sampingnya Fama laka min miwali Baris 16 Fama lahu miwali Sampainya Miwaku Ustada ulang sekali lagi Perhatikan MAUJIDA fi rahlih, afamu wadna wa huwada, wa iu wajadna, illa mau wajadna matana. Awali di sya'ir, malak kami nolai miu wali, fmalahu miu wali, miu wali. Sadaqallahul Azim. Nah, anak-anak, Ustazah sudah membacakan dua kali, ya. Semoga anak-anak nanti menirukannya bisa lancar. Nah, tugasnya anak-anak anak-anak membaca kemudian di video dan dikirim ke Ustazah sihatin. Nah, sebelum itu Ustazah akan menjelaskan Dan membacakan Yang mana Yang bacaan ikhfa nun itu Nah, Ustazah Bacakan, perhatikan lagi ya Mau <tik> Wa Jadah mau wajahdena awali di mew. Contoh-contoh bacaan Iqfa. Anak-anak sudah paham ya Nah Ustazah ucapkan terima kasih Atas perhatiannya Dan jangan lupa sekali lagi Kirim tugasnya ke Ustazah sihatin Anak-anak Tetap semangat belajar Mengaji setiap hari Salat fardu lima kali Sehari semalam Membantu orang tua. Insya Allah, itu akan menjadikan anak-anak nanti sukses dunia dan akhirat. Terima kasih anak-anak. Pusatah akhiri. Nun wal wa mayas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.